Halo-halo ma selamat datang ma di pencaharian pola gacor Hari ini asedap ah, anjay <laughs> Hari ini seperti biasa cuy ya Kita akan menggunakan pola-pola gacor Semoga harapannya adalah bisa mendapatkan yang mantap jiwa Tentu saja yang bisa memberikan maksud bagi kita semua asetajim ah, Oke okay guys, gak perlu lama-lama lagi Gatel kali bodohku ini Mari kita gas come on. Akhirnya, guys, skater juga. si lemot anjay turun terus guys